Doa menghormati salib suci Kristus Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus Amin Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang wafat di kayu salib Ia disalib untuk menebus dosa-dosa kita manusia Kristus suci yang disalib Kami mohon agar engkau selalu beserta kami Kristus suci yang disalib, kami mohon perlindunganmu. Kristus suci yang disalib, engkau adalah terang abadi bagi keluarga kami. Kristus suci yang disalib, lindungilah kami dari bahaya senjata tajam. Kristus suci yang disalib, datanglah di akhir perjalanan hidup kami. Kristus suci yang disalib, lindungilah kami dari godaan di saat kami menghadapi maut. Kristus suci yang disalib, lindungilah kami dari segala malapetaka. Salib suci Kristus, kami meluhurkan dikau. O Yesus dari Nazaret yang disalib, lindungilah kami dari seteru yang jahat